Oh, mau mau pulang aja kenapa rupanya eh mama gigit nih aw oh. kalau mah ben gigit aja tahu aduh ternyata gigi kawan pun bisa ditanam satu nanti ah enggak jelas ngurusannya ini ah ya. jangan pulang aja pulang-pulang pulang halo guys <tuh>. kita kan ada di sawah namanya kenapa kalau di sawah di sawah Aduh, kau ini air air itu tapi kemarin oh, kenapa tuh ada di sawah jangan sampai kamu dimakan buaya <tuh> eh Munaro ya <yang> di mana mana <tuh> itu sawah itu tempat kolam ikan ya kan binatang itu gimana jangan curut kenapa dimakan buaya kegilaan Bisa nggak kira-kira ditukar sama yang lain gitu? Uh. udah kau terima aja jodohmu itu Simarcona. Alhamdulillah, si juku <tuk> si kure ini ya ah. apa yang mau diterima mbak? Kau ini jangan sembarangan aja kalau ngomong, sama aja kau kis Simarcona itu kalau ngomong. Atau aku kasih jodoh yang lain kalau kamu mau. Ah, males aku, kalau yang bentuknya macam Marcona juga enggak kasih sama aku mbak. <tuk> Sok ganteng kali kau biawak. <tuk> <laughs> kamu belum lihat ya aku disyebut, eh, di nyebut edik di dikasih berenang sama eh, editor itu untuk berenang-renang di sungai itu huh? yang mana itu ya gue pernah lihat kok berenang-renang di situ yang di jembatan itu Oh yang di jembatan itu sungai yang di jembatan itu tapi tak jadi kalau lompat di situ orang gue banyak cakap <laughs> berani makan dua yang gak Makan buaya aku bilang, Aduh, anak ini macam gak ada makanan lain aja kotorkan sama aku. Ta makan durian kek, makan sirsa kek, yang makan apalah gitu. Masa makan buaya kan nggak mungkin. Buaya makan buaya. Kau oh, ini nggak berani aku. Tidak. Bukan idaman. <tuh> <tuh> Bodoh amat. Nggak mungkin aku makan keluarga kau kan. <tuh> eh, marcona, marcona. Seret cek lah sama kau ya. Kalau kau cari yang cantik, aku mundur. Dah, tumben kau sadar. Makanya kalau ada yang cari yang cantik, kau mundur. Itu ah betul betul. Tapi kalau kau cari yang yang cantik sekali. Wow, tunggu wow, wow, wow. tunggu tunggu tunggu tunggu. Tapi kalau kau cari yang cantik sekali, ah ini aku udah udah curiga nih jawaban kau nih. Siapa hmm. sih? Yang aneh-aneh ini ya kan? Betul nggak? Jangan kau jawabnya macam-macam. Jangan kau bikin naik gula darahku ya. Aku maju paling depan. Bukan, dulu ku bilang tadi, aku curiga aku dengan jawaban dia tadi itu. Pasti dia yang paling merasa paling cantik sekali. Aduh, Maimuna, Maimuna, kenapa lah kau? Kukira kau tadi udah sadar di awal, Nggak taunya makin parah kau kemarinnya. Betul-betul naiklah gula darahku ini kau bikin. Aduh, terus repet kau baru tahu kau ah. Benci kali aku. <tuh> <tuh> eh, lupa makan. Emang kalo lupa makan kenapa rupanya? Eh, lupa makan. Iya, emang kenapa rupanya kau lupa makan? Dari tadi itu aja kutanya. tanya kau el al lupa makan, lupa makan. Emangnya kau lupa makan kenapa rupanya? Tapi jangan lupa aku Hei Markona dari tadi kau cerita lupa makan lupa makan, hanya mau bilangkan jangan lupakan aku dua hari dua malam aku nunggu kau ngomong ya AE AE Al Al Al, cuma bilang jangan lupakan aku lama lama kau ini bikin aduh gula darah dia naik lagi kau bikin Al, ya memang sabar tuh gula darah dia tuh memangnya, banyak kali sebab kau lagi ada. Eh, gue mau jujur nih ke kalian. Setiap harinya kau jujur Marcona, tapi nggak nyampe nyampe jujur. Enggak ngomong jujur apa. Jujur apa perbanyak, bilang aja. Sebenarnya gue itu nggak cantik. Ya kalau itu aku udah tahu, udah dari dulu. Memang nggak cantik. Kau siapa bilang kau cantik? Gue nggak gemoy. Iya tahu. Gue nggak pintar seperti kalian. Iya terus masalahnya apa bila Marcona? Tapi. Eh, eh, coba kalian deh perhatiin gue berulang-ulang. Gak ada apa-apa. Oh, baju baru kau ya, iya, baju baru kau dilah. Mentang-mentang baju baru kau ya banyak cakep kau. Gue cantik dan dan bikin kalian rindu kan? Ya kan? Ah. Tadi dibilang dia mau jujur, dia nggak cantik, dia nggak imut. Sekarang ditengok berulang-ulang, kau bilang kau cantik. Jelas kau Markona Markona. Eh, jujur aja deh. Kalau enggak, gue berhenti nih main TikTok. Mau berhenti kau main TikTok, mau atau nggak main TikTok kau itu terserahmu. Nggak ada kerugianku di situ, Marcona. Aduh, astaga! Marcona, Marcona kapan lah kau dibawa ke rumah sakit? Ya, betul. Firizan dulu lah, kenapa salah suntik?